Bapak ibu sekalian saat perintah puasa itu diturunkan hal pertama yang disampaikan oleh Nabi Wasallam kepada para sahabat beliau pada masa itu dan berkelanjutan sampai kepada kita saat ini adalah menerangkan diantaranya tentang keutamaan Ramadan. Untuk menjawab sekaligus mengentaskan hoax yang pada saat itu dibangun oleh orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Jadi ketika mereka mengatakan orang Islam tuh nggak punya puasa ikut kita, ini puasa yang hebat puasa yang bagus, dijawab oleh Allah turunlah perintah Kutiba setelah itu apa yang terjadi buka sahih al-Bukhari kitab yang ke 30 kita u posisi hadis yang nomor yang kedua di topik ini Riwayat dari Talha bin Ubaidillah radhiyallahu Anhu Kala kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, ini kalimat pertama yang disampaikan Nabi menyambut kewajiban puasa. Asyiyamu junnetun falayyirfuu walayyajhal. Wa inni ini murun qatlahu awshantahu fal yakul inni saimun marwatini la khuluufu fasi saimi. Min miski. Wa wa min ajli. ini poinnya. Li wa ana kata Nabi puasa kita ini yang kita tunaikan spesial beda dengan yang lainnya jadi ketika Yahudi mengatakan, puasa kami ini puasa yang hebat, yang bagus, yang diikuti oleh umatnya Muhammad SAW. Turun ayat, komentar Nabi pertama apa? Puasa kita, kepada para sahabat, kepada kita semua, ini puasa yang spesial. Asyamu. Lihat diksinya. Awas pak ya, ibu jangan salah baca. Asyam, bukan asiap. Asyam. Disebutkan sembilan kali dalam Al-Quran ada as ada As-Siyam, itu beda kalau Sawm sekali disebutkan dalam Al-Qur'an surah 19 ayat 26 Shaum itu masih umum, kata umum untuk menunjuk kata imsak menahan secara umum bisa berarti puasa yang ada ketentuan aturan bisa berarti menahan secara singkat apa saja yang bersifat menahan itu shaum namanya contoh Sayyidah Maryam misalnya, beliau masih makan Ya ayat 24 25 itu masih makan. Goyangkan pohon kurma, jatuh kurmanya, makan kurmanya. Mau minum, ambil airnya, minum. Masih makan, masih minum. Cuman diminta untuk saum. Apa saumnya? Innanażartul <tik> rahmani sauma falam ukallimal yauma insia. Jangan bicara pada siapapun kamu dituduh, kamu berzina, jangan jawab biarkan baiknya yang bicara dan itu mu'jizat pertama untuk Isa Alaihissalam itu nanti dimulai di ayat 31-33 sampai di surah Maryam, surah 19 tapi beliau diperintahkan saum, saumnya apa? jangan bicara jadi kalau bapak masih makan, masih minum cuman gak mau bicara dulu sama ibu itu saum mau kemana abie? Hm? kok gak jawab? Hm? Kenapa nggak bicara? Sedang saum. Saum apa? Gak mau bicara sama mama. Itu bicara, contoh. Itu saum. Kalau siam, sembilan kali disebutkan dalam Al-Quran, itu khusus, spesifik. Ada aturannya, ada ketentuannya, enggak boleh sembarangan, enggak bisa kemudian seenak kita melakukannya. Ada ketentuan yang dibuatnya dan itu harus diikuti. Begitu diikuti, maka keagungan dan keistimewaan ibadah itu akan dilekatkan pada pelakunya. Dan menariknya, perintah puasa itu ketika turun ayatnya Al-Baqarah 183, kalimatnya bukan menggunakan saum tapi siam. Ya, ayyuhalladzina amanu kutiba Nah, kata Nabi as Kalau benar puasa kita ini kita tunaikan yang ramadhan ini maka dia akan melahirkan satu yang tidak ditemukan pada ibadah lain yaitu junnah ada jinnah ada jannah, ada junnah itu beda tapi semua katanya itu hurufnya sama, cuma harokatnya beda coba lihat ya ada junnah jinnah dan jannah jannah artinya apa? surga, jinnah artinya apa? Jin, jama' dari kata jin Minal jin natiwan Nah, Sebaiknya ya Ada junnah Prise, Itu ketiga-tiganya bersumber berasal dari huruf jim, nun, kemudian ta Dalam bahasa Arab setiap ada huruf dimulai dengan jim dan nun itu pasti tersembunyi gak kelihatan Saya ulang ya Setiap ada huruf dimulai dengan jim dan nun kalimatnya itu pasti nggak nampak, tidak kelihatan Janin, kenapa disebut janin? Karena masih tersembunyi dalam rahim ibundanya. Nggak kelihatan begitu keluar, tampak jadi bashar, jadi bayi yang terlihat jin. Kenapa disebut dengan jin? Karena nggak nampak. Makanya fitrah jin itu, Pak Ibu, fitrahnya tersembunyi. Jadi, kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang punya masalah. Betul, itu nyata. Dan yang lebih punya masalah, ada orang-orang manusia yang mencari-cari penampakan jin itu sedang kurang sehat itu Ya betul karena jin itu dipasangkan di Al-Quran dengan ins, 18 kali pasangan yang disebutkan, itu lawannya langsung jadi jin tersembunyi ins nampak ins itu kelihatan, makanya makhluknya tampak jadi kalau ibu ada bapaknya pulang ke rumah sembunyi-sembunyi itu bapak sedang menjadi bukan kalau ibu Sembunyi-sembunyi nyari dompet bapak, ibu sedang menjadi. Jin, itu langsung pasangannya tiga itu. Ins itu seakar dari kata anissa halus, lembut. Jin kasar, makanya disebut jin. Karena itu jarang ada orang kemasukan jin jadi lembut, tidak ada. Permisi mau ikut kajian sedang kemasukan jin, tidak. Kalau kata-katanya tidak meracau, tindakannya pasti kacau. Karena itu fitrah manusia itu pasti lembut. Kalau ada orang kasar, pasti ada yang salah dalam pergaulannya. Balik, balik, balik. Itu jin. Jannah, kenapa disebut jannah? Karena belum tampak sekarang. Makanya Nabi katakan malah ainun ra'ad, nggak sama dengan yang seperti dilihat orang. Nggak kelihatan. Nanti, nanti kesuksesan tertinggi yang belum tampak disebut dengan jannah, karena belum tampak. Junnah itu, itu perisai yang bisa langsung membentengi kita dari setan, secara otomatis secara otomatis tapi nggak kelihatan karena itu kenapa ujung puasa disebut La lakum tatakun, tatakun itu dari kata takwa takwa itu dari kata wikoyah, wikoyah itu artinya perisai nah perisainya tidak tampak dalam diri kita tapi kalau terbiasa menunaikan ibadah puasa ini kata Nabi yang pertama kali akan terjadi pada orang yang puasanya benar, dia akan mendapatkan perlindungan berupa perisai dari Allah. Hasil dari latihan puasanya yang dapat membentengi dia dari setan. Jadi ciri khas puasa Ramadan itu kalau sukses ditunaikan, itu akan terjauh dari godaan setan. Setan itu itu provokator yang memang hanya mengarahkan pada keburukan. Jadi dia nggak kenal benar. Lawannya malaikat, malaikat nggak kenal salah pak. Nah supaya terbentengi dari itu semua kata Nabi Wasallam, Kita itu dihadiahi sekarang oleh Allah Satu ibadah yang kalau dilakukan ibadah itu Akan mengakumulasi ibadah-ibadah yang lainnya Yang saat bersamaan dahsyatnya ibadah ini Bisa menghadirkan junnah parisai Yang membentengi dari setan Karena itu ketika dilakukan ibadahnya Saat yang bersamaan bisa ditahan maksiatnya Ditingkatkan amal solehnya Setan kan ngajaknya pada yang salah kan Malaikat ngajak pada yang soleh. Ramadan itu keutamaannya. Keutamaannya, kalau sudah tiba Ramadan, itu selalu kita terdorong pada yang soleh dan tertahan untuk yang salah. Itu hebatnya puasa Ramadan. Kalau nggak percaya, silahkan Pak Ibu sekalian, cuman Ramadan yang saat datang waktunya bisa menghentikan orang berbuat maksiat. Nggak percaya? Cek orang yang punya sifat marah semarah marahnya itu saat Ramadan bisa berhenti marah. Buka jam 6, jam 6 kurang seperempat Ada yang provokasi Dia bisa tahan marah tuh Istrinya bingung, Tumben Pak nggak marah Ntar habis maghrib Bisa ditahan Orang dusta bisa nggak dusta Dan saat yang bersamaan Teman-teman sekalian, bapak ibu Itu bisa terdorong berbuat meningkatkan amal soleh Sekarang kita keluar dari sini Ada yang minta, belum tentu dikasih Nanti Ramadan tiba, sudah nyatat Berapa yatimnya Berapa du'afanya Amal soleh naik. Sekarang ada orang ketinggalan sholat fardu, terlambat masih biasa. Ramadan ketinggalan sunnah itu gelisah. Betapa ibu-ibu para pejuang yang sangat luar biasa, itu berjuang memperebutkan saf pertama, setelah maghrib untuk menaruh sejadah. Ah ini pelakunya nih. Tapi itu hebat bu? Saya tanya ibu. Ibu kalau berjuang narasi sejadah setelah maghrib atau bahkan sebelum maghrib, itu sejadah disimpan di sab itu untuk ngejar sholat apa? Tarawih bukan isanya. Saya tanya pada ibu, tarawih itu hukumnya sunnah atau wajib? Sunnah. Ramadan itu jangan. Kan yang fardu, ketinggalan sunnah bisa gelisah. Itulah Ramadan. Dan pada saat itulah ketika amal soleh dikerjakan, Amal salah ditinggalkan, datanglah junnah itu perisai yang mengikat setan. Itu yang dimaksudkan di hadis Muslim di topik yang ketiga belas, namanya Kitabus Syam. Hadis yang pertama dari Sahabat Abu Hurairah, an abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Nabi Sallallahu alaihi wasallamakala idha jaa redaksi yang pertama, redaksi yang kedua yang bintang tiga di bawahnya, idha kana ramalbanu redaksi ketiga yang bintang empat di bawahnya, idha eh ramalbanu dia itu harus tahu dalil, tahu dalil tuh. Ini maknanya. Kalau Ramadan sudah tiba kata Nabi, maka dibukakanlah pintu-pintu surga. Para ulama berbeda pendapat dalam tafsir tentang hadis ini. Pintu-pintu surga ada yang mengatakan real dibuka. Ada yang mengatakan dengan penafsiran metafor. Pintu surga itu pintunya lewat amalan. Ada delapan pintu surga kata Nabi dalam hadis yang lain. Fih ya. jannati samaniyatu abuabin. Fihababun yusamma ar La illa saimun di surga itu ada delapan pintu surga, delapan itu ternyata di hadits lain pintunya semua amal soleh. Ada pintu sholat, pintu puasa namanya arwayan, ada pintu sedekah, pintu zakat, pintu haji. Jadi kita itu sekarang fastabi khairat, kenapa ada motto fastabikul khairat? Itu kan diambil dari Al-Baqarah ayat 148. Siapa yang pengen memburu surga, buru di amalannya. Mungkin gak semuanya bisa dikerjakan. Kalau tidak semuanya, ambil salah satu yang paling disukai konsisten di situ. Setiap orang pasti punya kecenderungan untuk beramal. Ada yang senang puasa, ada yang senang tahajud, ada yang senang sodaka. Silahkan berburu, berlomba untuk mengerjakan apa yang disenangi itu. Itulah pintu surganya. Nah saat Ramadan, semua pintu surga itu dibuka Pak. Makanya kita senang kerjakan salatnya meningkat, sedekah meningkat, ngaji Quran meningkat. Saat yang bersamaan pintu neraka ditutup. Ada berapa pintu neraka? Ada berapa? Kalau pintu surga berapa tadi? 8. Hadisnya jelas, sahih dalilnya. Pintu neraka berapa? Bukan. Pilih pilih pilih pilih. 6 atau 8? Yang enam angkat tangan. bukan 6, bukan 8, 7. Dalilnya apa? Dalil Dalilnya Quran Surah al Hijr Surah ke-15 Ayat ke-44 Surah ke-15 al Hijr Ayat ke-44 neraka ada tujuh pintu tujuh pintu Dan dalam setiap pintunya nanti Ada 19 belas malaikat yang menjaga alaihatis hatis asyar. Tujuh pintu ini Khusus Ramadan ditutup Dan hati-hati Nama neraka itu ada dua nanti Neraka yang membakar ini mungkin jadi baru informasinya bagi sementara orang Neraka yang membakar dan neraka yang membekukan Jadi ada dua sifat Saya ulang ya Neraka yang membakar dan neraka yang membekukan Yang membakar disebut dengan jahannam Yang membekukan disebut dengan zamharir namanya Zamharir Jadi kalau ada orang masuk neraka itu cuma dua pilihannya dibekukan atau dibakar jelas ya, makanya kita dikasih pendahuluan, ada musim panas, musim dingin, supaya merasakan, ini orang musim dingin, ini pakai lapisan-lapisan baju, musim panas, cari pendingin, kamu sekarang cari pendingin, kata Allah di neraka nggak ada AC, kamu sekarang pakai berlapis-lapis di neraka beku, jahannam itu nama apinya, jadi ner yang membakar itu nama apinya jahanam. Jahanam itu nama apinya untuk membedakan dengan api yang ada di dunia dan api yang bahar, bahan bakarnya jin dan setan saat diciptakan. Setan itu dicipta dari api. Ya, setan kan asalnya dari iblis. Iblis dari jin. Setan Al-Baqarah ayat 36 dari iblis al-baqarah 34 iblis dari jin quran surah al-kahf ayat 50 kana jinni an amri rabbi. jin dari api yang menyambar-nyambar quran surah 15 ayat 27 wal janna naris semum, karena narnya narus samum maka apinya mesti beda karena itulah nanti nerakanya yang membakar disebut dengan jahannam Pintunya tujuh, namanya banyak. Ada sa'ir, ada lava, ada neraka hutamah. Tujuh pintu. Besarnya disebut dengan jahanam Khusus Ramadan, tutup. Ramadan tutup. Wasul silatih syayatin. Setan itu dibelenggu, di diikat rapat. Bagi orang yang mau puasa, benar. Awas hati-hati. Bagi orang yang mau puasa, Benar, karena itu kalimatnya asyamu As junnatun. Kalau benar puasanya, metafornya amalan dia bisa mengikat setan. Tapi kalau puasanya nggak benar, tetap digoda juga. Makanya jangan heran, walaupun Ramadan tetap kotak infak ada yang hilang. Sendal ada yang hilang. Karena puasanya bukan siam, puasanya sohum. Sedangkan diksi nabi yang mengatakan asyamu As junnatun. Puasanya yang harus benar. Nanti kita belajar fikih setelah itu. Saya ingin pendahuluan dulu ya. Setelah itu apa yang kata Nabi katakan? <girly> Ini masih mau ya kita ya. <girly> Ini luar biasa nih. Ya. Jadi keutamaan Ramadan itu dahsyatnya dengan puasa biasa. Kata Nabi kalau orang benar puasanya bebas dia dari setan. Bukan gak digoda Allah kasih benteng sehingga setan gak tembus kepada dia. Itu satu. Itu keutamaan Ramadan. Dua teruskan dulu langsung ke ujung hadisnya saja ya kalau yang tadi nanti latihannya itu latihan yang kedua Allah langsung yang mengatakan dalam hadis kudsinya khusus Ramadan kalau ditunaikan dengan benar maka semua yang puasa itu aku langsung yang memberikan takaran pahalanya sekarang kita hitung-hitungan dikit ya Bapak Ibu kan senang hitung tadi Bangun aja kan dihitung kan <laughs> ya, dapatnya sekian, berkurangnya sekian, ya, usahanya sekian. Sekarang kita ngitung pahala nih. Ada rumus hitung pahala dalam Al-Qur'an. Ya, saya tanya sebentar. Kalau satu kita kerjakan ibadah pahalanya berapa? Sepuluh Dalil. Apa dalilnya? Qur'an surah ke-6 ayat 160. Man ja baik bil hasanati falahu asyru. Amtaliha. Siapa yang melakukan satu perbuatan hasanah Hasanah itu perbuatan baik yang bernilai pahala Itu hasanah namanya Pahalanya disebut ajrun namanya Lahum ajrun ghairu mamnun Jadi perbuatan baik yang bernilai pahala disebut apa? Hasanah ya Eksekusinya implementasinya disebut amal soleh Pahalanya hitungannya disebut ajrun namanya Jamaknya disebut dengan ujur di setiap poinnya disebut dengan ajrun namanya Nah orang yang mengerjakan perbuatan baik Berpotensi punya nilai pahala Itu setiap perbuatan baiknya 10 kebaikan Contoh kita sholat nih Sehari berapa waktu? 5, berapa Tujuh 17, al-fatihahnya 18 atau 19 kali? 17 kali ya Kalau 18 kali berarti subuhnya tiga rakaat. Nah itu kan kalau kita buka hadis muslim Nomor hadis 162 saat Nabi dalam peristiwa setelah Isra itu ke Masjidil Aqsa, kemudian arah jabinah Jibril Alaihissalam, Mi'raj Naik ke Sidratul Muntaha. Sidratul muntahanya ada di Surah An-Najm dari ayat 1 sampai 18-nya itu, ketika menerima perintah sholat pertama kali kan bukan lima, tapi 50 puluh. Turunkan Nabi kemudian ke langit ketujuh, ketemu Nabi Ibrahim, sedang senderan di Baitul Makmur punggungnya senderan itu ada kisahnya di hadis Muslim, nomor hadis 162. Kemudian turun lagi ke Nabi Musa. Nabi Musa itu kan tipikalnya senang. Yang pertama agak temperamen, yang kedua itu senang mengomunikasikan sesuatu. Makanya, ketika dengan Khidir Alaihi Salam itu senang, ya, kritisnya itu muncul-muncul kepada Nabi Muhammad. Ketika turun dari Sidratul Muntaha ke langit yang keenam, itu ketemu Nabi Musa. Ditanya Muhammad Sallallahu Salam, "Dapat apa tadi? Solat berapa waktu?" 50 "Kamu tahu enggak?" Umat saya itu kekar-kekar, besar-besar, segitu aja, enggak kuat. Apalagi umat kamu yang kayak kita sekarang nih minta lagi diskon sama Allah katanya naik tuh, minta lagi singkatnya 9 kali naik, setiap naik dikurangi 5, 9 kali 5 berapa? 45 50 puluh lima. Lima puluh kurangi 45 berapa? 5, turunlah 5 sampai 5 pun Nabi Musa masih komennya begini minta lagi aja diskon kata Nabi saya kurang enak lah, malu saya sudah diberikan yang paling pokok 5 dan itu pun belum selesai dengan senyumnya kemudian, lihat lihat ini indahnya setiap lima itu Allah menetapkan, setiap satunya punya sepuluh nilai Jadi kalau kita kerjakan lima waktu dikali sepuluh berapa? Lima puluh, itulah dahsyatnya umat Nabi Muhammad karena keutamaan nabinya Walaupun lima nilainya tetap setara dengan yang umat Nabi Musa lima puluh kali karena itu keutamaan Nabi Muhammad itu sangat luar biasa. Sampai nanti dipuji allah oleh begitu tinggi. Sifatnya, rasanya di ujung surah At-Taubah itu. Akhlaknya di surah Al-Qalam itu. Dan karena kemuliaan ini kita dapat barokahnya, Percikan keberkahannya. Apa itu? Ketika Ramadan yang puasa-puasa lain standar. Puasanya umat Muhammad Wasallam Setiap puasanya itu pahalanya dilipat gandakan tak terbatas. Allah langsung menilai keikhlasan pada hambanya paling minimal kalikan 10 kali lipat lagi dari hari biasa wal hasanatu bi Jadi kalau sekarang baca Quran sekarang ini satu hurufnya berapa? Tahu dari mana? <tuh> <tuh> <tuh> ya, di at nomor hadis 2910. Man min kitabillahi falahu Setiap ada orang baca satu kitabullah dengan syarat dia mukmin muslim, baca satu huruf dari kitabullah dapat sepuluh kebaikan. Satu hurufnya sepuluh Bu, Pak walam alif lam mim harfun saya tidak katakan kata nabi alif lam mim satu huruf, walakin alifun harfun lamun harfun mimun harfun walikuli harfin ashrah hasanat. tapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf, setiap hurufnya sepuluh kebaikan. saya kalau ada papan tulis, saya turunkan ini pakai syarah ilmu arud, itu dahsyat lagi. arud itu, itu menuliskan apa yang dikatakan, bukan menuliskan simbol yang ditunjukkan. jadi kalau kita bilang alif, tulis alif. Dan alif itu kan ada tiga huruf. Hamzah, lam, fa. Hamzah berapa huruf? Tulis lagi hamzah. Itu baca Quran kalau ikhlas pahalanya berlipat. Paling standar satu hurufnya sepuluh. Dan hampir nggak ada orang baca Quran cuma satu huruf. Nun. <tuh> Udah dulu ah. Sepuluh lumayan. Nggak ada. Pasti banyak itu. Dan Ramadan lebih meningkat lagi. Dan dikalikan 10 lagi, itu paling standarnya satu huruf 100 pak bu Makanya Ramadan itu limpahan pahala, rugi orang kalau nggak ibadah saat Ramadan itu Nabi aja itu tadarusan Quran, sekali khatam Saat tahun meninggalnya dua kali khatam Untuk ngejar kemuliaan-kemuliaan contoh bagi kita Itu Ramadan Jadi ini yang pertama menjadikan kita mesti sadar Ramadan beda dengan bulan biasa Maka disampaikan oleh Nabi yang pertama ada pelipat gandaan pahala yang kedua, ada perisai yang bisa menjauhkan kita dari setan. Yang ketiga, saya tutup mukadimahnya. Yang ketiga, hanya ramadhan yang siang malam melahirkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang malam, kita kalau mau nyari ampunan itu bisa kapanpun minta ampun, tapi ada waktu-waktu yang sangat strategis dan tempat-tempat yang sangat efektif mempercepat mengabulkan doa. Contoh waktu, misal sepertiga malam. Itu cepat terkabul doa, hadisnya kudsi Di antara azan dan iqamah Waktu singkat di waktu Jumat Ada yang menafsirkan antara duduk khutbah kan? Satu dan dua Ada yang menafsirkan waktu asar menjelang ke Maghrib Dan itu nanti sepeninggal Nabi Ada di antara istri si Nabi wasallam Memburu waktu singkat yang luar biasa ini untuk berdoa Hafal doanya ya Allah Itu dibiasakan di hari Jumat dibacakan Ya, hafal enggak? Nah, nanti diputar lagi videonya ya, kan ini kita sampai ini dilihat lagi. Ya, kembalikan lagi, kembalikan. Ada ada yang sifatnya tempat, mihrab. Mihrab itu mustajab. Makanya kenapa imam itu di mihrab? Karena mewakili makmum untuk berdoa. Karena itu pilih imam yang betul-betul paham fikih salat. Bagus bacaannya dan ngerti fikih salat supaya dia sebelum salat melihat ke belakang. Itu bukan cuman merapatkan barisan tidak untuk melihat siapa yang salat. Apakah tahan berdiri lama kalau dibacakan bacaan panjang? Atau ada yang buru-buru. Lalu bacaannya apa yang sesuai untuk makmumnya. Itu fikinya Karena itu tempatnya di mihrab. Dan mihrab itu viral. Tempat yang cepat mengabulkan doa. Maryam itu punya mihrab. Nabi Zakaria saat minta keturunan. Itu mohon kepada Allah di mihrabnya Maryam. Ali Imran ayat 38-39. sampai Huna Zakaria Rabbah. Kala Rabbi hablimin ladunka dhuriyatan tayyibah. Innaka sami'ad du'a. fil mihrab. Cepat terkabul doa, Masjid cepat terkabul doa. Tapi Ramadan itu menggabungkan semuanya, nggak usah tunggu sepertiga malam. Siangnya diampuni, malamnya diampuni. Apa dalilnya untuk malam lekat dengan ibadah kiam? Namanya Menkomah Ramadan, Imanan, ma min. Siapa yang mampu menghidupkan Ramadan? di malam harinya dan jangan salah bapak ibu sekalian awas jangan salah ya Ramadan itu satu paket ibadahnya bukan cuman puasa Ramadan satu paket ada paket siang ada paket malam dan nggak ada paket hemat full ada siang ada malam dan itu semua sama cuman beda satu huruf hadisnya sama ibadahnya juga diksinya sama cuman beda satu huruf malamnya kiam siangnya siam Awas ya, malamnya apa kiam siangnya? Apa siam cuman beda satu huruf, dan itu satu paket. Jadi, kalau Anda tertinggal, jangan andalah, jangan kita. Kalau ada orang yang tidak mengerjakan semalam, misalnya kiamnya, cuman siamnya, sah puasanya, benar sesuai rukun sah, cuman tidak sempurna keutamaan ramadannya. Karena itu, Allah mengatakan, kalau sedang puasa, sempurnakan dengan ibadah malamnya. Itu ada di Al-Baqarah ayat 187. Thummatim musyammah ilal lail mukadimatul lail magribnya untuk puasa, lail atasnya untuk kiam. Orang yang mampu menghidupkan ibadah malam, jangan salah ya. Nanti kita mulai puasa, insya Allah yang pertama dimulai ibadah malam, kiam, bukan siam. Jadi jangan terlampau soleh, puasanya nanti nunggu fajar. Malam itu kiam. Nah kiam ini ada potensi ampunan dosa, Pak Bu. Jadi kalau kita manfaatkan ibadah ini dengan benar. Misal ya kita kan gak tahu ajal nih. Tetiba kemudian kita manfaatkan kiam bangun. Ditunaikan dengan benar. Itu Masya Allah. Meninggal misal dalam sujud. Itu jaminannya. Siapa yang benar ibadah kiamnya, Sampai detik itu ditunaikan karena imannya. Ikhlas karena Allah. Saat bersamaan dia introspeksi diri. Begitu dia tunaikan. Misal dia meninggal. Misal saja semua dosa-dosa yang pernah dia tunaikan diampuni pada saat itu. Ma itu tanpa batas Ma semua Yang pernah dia kerjakan dalam hidupnya Karena itu viral Sayyidah Aisyah itu pernah minta petunjuk pada Nabi Di hadis muslim Bertanya pada Rasulullah Ya Rasulullah Kalau malamnya saya pengen ibadah Dan Qadar Allah bertepatan dengan malam Al-Qadar Apa yang saya minta Itu sampai diajarkan oleh Nabi doanya Dan doanya sahih Di at tirmidzi dikuatkan lagi dengan lebih lengkap redaksinya Kata Nabi, kalau engkau bersamaan dengan itu malam hari bangun Bersamaan, faquli katakanlah Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu'anni Nanti di hadis yang muslim Allahumma innaka afuun di at tirmidzi ada kata karimnya Innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu'anni Itu malam bu Biasanya nunggu sepertiga malam, waktu sahar ya Jadi waktu sahar itu waktu singkat menjelang fajar kalau subuh sekarang 4 lewat 8 itu kira-kira sahar tuh jam setengah empat lah ya tiga lewat 30 sampai jam 4 tuh namanya sahar bukan lail kalau lail dari bang Isya Isa sampai sahar sekarang Isa setengah delapan misalnya jam 8 tuh sampai setengah empat namanya lail jelas ya lail lail tuh malam jamaknya layali turunannya lela lili lala itu malam ya ibu leli, ibu malam-malam gitu ya gitu. Nah itu waktu menjelang fajar setelah lail sahar jamaknya ashar. Ashar itu disampaikan di Al-Qur'an waktu terbaik untuk istighfar. Quran surah 51 ayat 18. Wabil ashari hum Yang biasa istighfar berpeluang dapat ridho Allah dan disiapkan surga terbaik melebihi kemewahan dunia. Itu ada di ayat ke-15 16 17 18. Ya, dari ayat 15-nya, 16-nya, 17-nya adalah untuk yang saharnya, 16-nya itu kalimatnya. Ya 16-nya dengan mengatakan, Rabbana amanna faghfirlana dhunubana waqina azabannar. Ayat 17-nya, As-sabirina Was s wal-qanitina wal wal, wal bil-ashar. Itu hari biasa seperti sekarang. Ramadhan dari bangda Isya' sampai terus lagi, sampai masuk waktu fajar, siangnya pun masih ada ampunan Allah mansooma Ramadhan imanan ma saya tanya sekarang siapa yang nggak punya dosa boleh angkat tangan yang dosanya banyak boleh angkat tangan tuh saking banyaknya kita nggak bisa ngangkat sekarang rubah kalimatnya yang ingin masuk surga angkat tangan yang ingin surga firdaus angkat tangan maka ironi itu tampak dalam perilaku kita Pengen ke surga Tingkatan firdaus Tapi ngaku dosa banyak Itu dia Maka Allah punya sifat Rahman dan Rahim Rahman untuk dunia, Rahim untuk akhirat Maka diberikanlah kesempatan Ramadan Untuk menggugurkan semua dosa itu Karena itulah Bapak Ibu sekalian Penting kita menyiapkan Karena nunggu Ramadhan itu nggak mudah dan gak semua orang itu akan sampai kepada momen yang dimaksudkan, karena itulah malaikat jibril itu langsung komen. Ya, jadi ada dua riwayat nih, nabi yang berdoa, malaikat yang mengaminkan. Ada malaikat yang berdoa, nabi yang mengaminkan. Jadi nabi akan naik, memberikan tausiah di mimbarnya. Mimbar nabi itu ada tiga gundakan. Begitu naik ke gundakan pertama, ada tiga gundakan. Lalu tibalah kemudian beliau bersabda. Ada riwayat nabi yang berkata malaikat mengaminkan, ada riwayat sebaliknya, malaikat yang berkata nabi mengaminkan. Raghiman furajulin. Awas, hati-hati nih. Raghiman furajulin. Liman adraka ramadhana falam yughfar lahu. Terhina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kotor dirinya. dan jauh dari rahmat Allah. Liman adraka ramadhana siapa yang sudah disampaikan ke bulan Ramadan falam yughfar lahu tapi tak mampu mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah, saya ingin cepat satu. Kenapa Ramadan istimewa? Karena ada ampunan Allah yang sangat luar biasa. Kenapa Ramadan istimewa? Karena ada pelipat gandaan pahala. Kenapa Ramadan istimewa? Karena ada peluang untuk menjauhkan dari setan. Dan yang terakhir, Ramadan istimewa karena semua waktu siang dan malam mempercepat terkabulnya doa itu yang dijamin di ayat 186 dalam rangkaian ayat Siam dari ayat 183 sampai 187. Ayat 186-nya khusus untuk mempercepat terkabulnya doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu billahum yarsudun. Tafsirnya apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsatun la turaddud da'watuhum: al-imamul adil was-sha'ima hatta yufthira." wa Tiga golongan yang doanya sulit sekali ditolak Yang pertama imam yang adil Yang kedua adalah orang puasa sampai berbuka Dan ketiga doa orang yang terdolimi Jadi kalau bapak ibu pengen cepat dikabulkan doanya Secepat kilat Maka jadilah pemimpin yang adil Kalau belum mampu latihan puasa Kalau belum mampu lagi banyak-banyak terdolimi <tell> Dan berdoa <tell> Ya yeah.